Salam Munyah, Munyah, Munyah, Munyah, munyah, munyah. munyah. Mantap! Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kuliner, berjumpa kembali di channel Bambang Isaputra. <tuh> Oke okay, sahabat kuliner, salam, salam ngunyah ya guys ya, salam ngunyah, ngunyah, ngunyah, ngunyah, mantap Oke, okay, di konten kali ini saya akan mengajak teman-teman sahabat kuliner uh, mencicipi ya, mencicipi salah satu makanan Atau salah satu tempat, tempat makan kuliner, dimana di pinggir, di pinggir lintas uh, tepatnya di desa Tambang Mas, Pamanang Selatan guys Tempat makannya lele ya pecel lele Kang Arif yang mana pecel lele ini belum buka satu tahun guys tapi udah viral udah banyak penggemarnya atau fan nya udah banyak sekali saya akan mengajak sahabat kuliner uh, akan mencicipi masakan Kang Arif ya sekalian nanti waktu uh, buka bersama guys gimana keseruannya? oke, okay. ikuti konten ini jadi untuk teman-teman yang belum belum subscribe atau baru menemukan channel ini silahkan uh, klik tombol subscribe di bawah uh, jadi teman-teman bila menyukai konten ini silahkan like komen di bawah ya kami akan semangat lagi bikin konten-konten ini Oke okay, guys gimana kesuruhannya Oke okay, lanjut Oke okay, guys tuh di depan itu uh, anunya tempat makannya guys ya Oke okay, yuk follow yuk tempat makannya tuh nah ini dia sobat kuliner tempat makannya inilah tempat makan Kang Arif guys kita masuk ke dalam yuk kita lihat yuk gimana keseruannya kita lihat masuk oke jadi lah guys serunian yuk kita masuk ke dalam yuk kita masuk ke dalam guys gimana keseruannya nih kita masuk ke dalam Baik iya yeah. yang ini guys keseruannya guys serunya oh, sorry oke okay guys ini cuaca uh, keadaannya kayak gini keadaannya warungnya ya warung Kang Harip seperti inilah oke okay, sahabat kuliner kali ini saya udah di dalam sini ya udah di lokasi tempat makannya. oke okay, itu banyak, banyak banget loh Uh, yang buka bersama, lumayan banyak banget. Ini baru pertama kalinya kita vlog uh, ya kayak ini guys, apalagi vlog kuliner ya, dan berbarengan dengan uh, buka bersama. Oke okay, sahabat kuliner, salam punya, punya punya punya, mantap. Jadi gimana keseruannya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke okay guys, udah waktunya buka bersama Selamat menunaikan ibadah Buka buasa untuk daerah Merangin dan sekitar Oke, okay, kita Minum bilik aja Bismillahirrahmanirrahim Wow, mantap. Oh, mantap sekali guys. Kita sambil nunggu makanannya, ya sahabat. Oke, okay. oke okay, baik untuk sahabat kuliner, ini udah tersedia di sini uh, makanannya. Ini ada telile dan ini ada ayam goreng aja. Ya. Tengok nih, ini ayam goreng guys. Ayam goreng dan pecelile guys. Ini dia. Nah, kita ini. Oke, kita cicipin yang dia. Ini, ya. ini buat kameramen. Thank you banget untuk kameramen kita. Terima kasih udah udah support ya. Makasih banyak ya, ya, udah support. Jadi kalau pengen tahu kameramen kita ada di bawah ya IG-nya. Nanti dia ya, ada aja di bawah. Thank you banget atas supportnya. Oke, baik. Ini saya akan review ya makanannya di mana? Makanan Kang Arif. Jadi untuk sahabat beliner salam punya punya punya punya mantap kita review makan. petel lili Bacel lili guys wow. jadi tadi keadaannya sangat full cool, ya guys jadi makanya udah agak sepi jadi kita rekod lagi oke kita tidip lagi sambalnya kita aja sampai ini guys, kurang manis nyawang. nyawang aku, ayo, aku dia sepot malah, sambalnya bener-bener joss, jos pedas, Dan kita lanjut makan. Nah, ini ada Gimana rasanya? Jadi guys, uh, coba bisa tengok ke keadaannya luar biasa guys uh, Pengunjungnya Membludak guys ya Emang benar-benar luar biasa ini uh, Pecah Kang Arif. Yuk kita coba wawancara salah satu warganya ya salah satu warga atau salah satu pembelinya Oke jadi sahabat kuliner coba bisa lihat kayak gini lah keadaannya gimana membludaknya pengunjungnya pengunjung Kang Arif ya kita bincang-bincang dulu dari Bapak PLN ini inilah dinas dinas PLN Kabupaten Merangin ya Bapak ini berjasa banget dalam pelampuan atau perlistikan ya dengan Bapak siapa ini Pak dengan Bapak Suprianto Bapak Suprianto ya Iya Udah berapa kali makan di sini, Pak? Wah, enggak terhitung lagi, Pak. Udah hmm. sering, sering, Pak. Ya, uh, menurut Bapak, gimana Makanannya cukup lumayan, cukup nendang ya rasanya. Makanya kita sering kesini, ke sini, keragian. Tampilnya pas, jadi untuk teman-teman uh, sahabat kuliner, jadi yang penasaran atau yang itu, silahkan merapat ke sini ya. Itu ada yang, yang ulang tahun, katanya. Ayo, kita mencari. Ada yang ulang tahun, katanya. Katanya ada yang mana yang ulang tahun ini? Mana yang ulang tahun ini? Ini mas waduh, masa Masnya dari mana? Masnya dari a 2 Mas? Dari dari mana? Dari Akale. Baru berapa kali di sini? Berapa kali di sini? udah peng berapa? <laughs> paling tiga kali mas oh, tiga kali ya yeah. Komen, komentarnya gimana komentarnya? komentarnya pokoknya jual mas makanan nih yeah. oke okay. yeah. jual ya? jual mas pokoknya oke okay. <laughs> baik untuk sahabat kuliner jadi uh, inilah kondisinya ini kondisi uh, pecelili Kang Arif ya bisa dilihat bisa dilihat nih inilah kondisi pecelili Kang Arif Membludak nih sampai ke dalam dalam sampai Sampai di luar, luar ini bapaknya nih sampai di luar nih. Oke, coba oke. Nah, ini bapaknya izin, Pak. Ya, oh, oke, okay. nah, ini dari Bapak, bapak siapa? Bapak. Saya. Bapak. Kalau di konten saya, ucu PPL uh, untuk subscriber penyuluh pertanian, walaupun baru hampir sepuluh ribu subscriber. Terima kasih. Jangan, Jangan lupa, anu apa like, comment ini, apa Bambang, Isaputra. Bambang, Esa Putra. Ah, yang pendukungnya Penyuluh Pertanian Medio Jangan lupa nih Subscribe juga ya Terima kasih Mantap ini menunya, mantap. menunya mantap. Bapaknya dari mana Pak? Saya ya. Saya kalau tinggal di wilayah Pemenang Oh dari Pemenang Hah. Jangan lupa Oke okay, siap Supporter Penyuluh Pertanian Medio Dukung Bambang, Putra. Bambang Putra. Mantap mantap, lanjut terus channelnya. Oke, mak makasih banyak pak ya. Yep. Izin upload lanjut lanjut. Oke. Okay. Jadi guys, uh, ini Kang Arifnya ya. Ini Kang Arif yang terkenal. Halo Kang Arif, izin oh, Kang Arif? Ya ya ya, oke. Okay. ini, oh, gimana? Baru goreng-goreng oh, ini mas. Oh, oh lagi goreng-goreng yeah. bisa di bisa sampai ke mas. Alhamdulillah ya. Oh. Izin review pak ya? Ya yeah, ya yeah, oke okay, oke okay, oke. Okay. Inilah kondisinya uh, kondisi itu ya. Kondisi di mana? Mana rumah makan atau lesehan ini sangat viral, bisa dilihat. Ini kondisinya kayak gini, oke okay, mantap. Kondisinya kayak gini ya? Oke, okay. Bu komisi dari sekolah mana nih? <risi> <kakeknya> dari mana? Dari MTs, MTs, pun kalau jual. Iya, buka bersama. Sudah berapa kali sih? Sekali, sekali gini ya. Pergi gimana? Makanannya YouTube-nya. Komentarnya gimana? Mmm, oh. <laughs> <laughs> <laughs> enak sih, enak. Ikut uh, sambalnya juga pas. Buat di sini. Ganti Jadi uh, sahabat melihat kita sudah selesai makanya Alhamdulillah sudah selesai makanya tinggal kita wawancara sama pemilik dari titik Kang Arief. Oke sahabat kuliner eh, di sini saya sudah duduk bersama Kang Arief ya. Beliau yang mempunyai usaha kuliner eh, pecel lele. Oke kita akan bincang-bincang. Oke Kang Arief, eh, gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat Mas Bambang sampai hari ini diberi kesehatan sehat semuanya keluarga juga sehat Mas Bambang saya mau minta ini ya waktunya sebenarnya gimana sih kok sampean mempunyai ide-ide ke kuliner masalahnya kan sampean mohon maaf ini ya uh, usahanya kan di bidang uh, pangkas rambut ya gitu gimana penanggapannya? ya emang saya bisa dikatakan uh, ahli spesialis potong rambut sekitar 15 tahunan kurang lebih 15 tahun tapi saya punya gagasan dan punya ide uh, seperti ini saya sebenarnya uh, udah lama ingin punya usaha tambahan seperti itu ingin punya usaha tambahan untuk kegiatan eh, istri saya seperti itu sebenarnya dari dulu udah lama tapi karena anak-anak saya masih kecil-kecil belum bisa diajak usaha lah, coro jawa ini iso disambi seperti itu, nah, terus alhamdulillah untuk saat ini anak-anak saya sudah bisa diajak usaha udah besar-besar yang pertama kelas 5 SD yang kecil 5 tahun udah bisa diajak usaha seperti itu nah, jadi saya tekad nekat bikin usaha seperti ini berceleli di tambang emas ini Mas Membang itu ide-ide pertamanya ya Oke okay. jadi belum sampai satu tahun ya belum sampai satu tahun ini kan udah viral infonya udah viral dan saya tadi udah lihat juga banyak full sampai keluar-luar kan tadi itu apakah sampean apakah upload atau iklan iklan di sosial media gitu uh, Alhamdulillah semenjak saya buka percaya ini Alhamdulillah pelanggan saya banyak sangat luar biasa Terus kalau masalah ngiklan, eh posting itu bisa dikatakan sangat jarang, sangat jarang sekali. Karena saya tidak terbiasa, ya maksudnya seperti ini, saya sebenarnya pengen juga ngiklan ngiklanin, saya saya foto orang-orang baru makan, cuma saya merasa canggung seperti ini. Kalau ada nanti orang ya kalau senang, saya foto, saya uh, di posting, saya unggah, nanti kalau orang itu nggak senang kan, uh saya makan di tempat. Saya arep, katanya di seperti itu. Saya takutnya seperti itu. Jadi saya jarang sekali, Mas. Saya jarang sekali uh, memposting, mem mengiklankan. Tapi alhamdulillah saya jarang memposting, jarang mengiklankan. Pelanggan saya sangat luar biasa, kayak contohnya, kayak sore tadi. Kecuali ada pejabat sini datang sekali-sekali. Uh, datang ke sini, saya posting itu, kadang-kadang seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini kan di bulan Ramadan ya. Ya, kami sudah lihat full sampai di luar-luar ya. Ah itu apakah hari-hari biasa apakah seperti itu? ya kalau hari biasa kalau orang Jawa bilang milih banyu, milih banyu. Kadang ada pas penuh-penuh, kalau penuh. pas uh, milih banyu dari sore itu ada terus sampai malam itu ada terus. Cuma kalau hari puasa ini uh, pas waktu buka itu sampai penuh seperti itu. Nah pas mau buka itu yang sangat ramai. kalau hari-hari biasa ya Alhamdulillah ramai. ya namanya usaha kadang ada sepi,nya ada kadang faktor hujan seperti itu faktor hujan cuma kadang pas hujan pernah juga hujan eh, angin tapi sini penuh lesen penuh sana penuh itu juga pernah seperti itu seperti itu Mas mulai tadi bilang katanya udah pernah kedatangan pejabat tinggi itu dalam artian apakah pernah kedatangan Siapa? Uh, alhamdulillah, kalau saya pejabat-pejabat itu banyak yang dekat, banyak yang akrab. Kayak Pak Gubernur, kayak Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati, Pak DPR, Kabupaten, juga saya akrab dekat. Cuma untuk saat ini, karena uh, beliau itu uh, kita maklumlah orang-orang sibuk, orang sibuk semua. Yang sudah datang di sini adalah beliau, Bapak DPD RI nah itu sudah pernah datang ke sini cuma kalau para ajudan, gubernur, para pri, pengawal pribadi pak gubernur sudah datang sini semuanya terus para ajudan pak bupati, wakil pribadi pak bupati bahkan anak bupati pun sudah datang sini semua cuma saya nggak pernah posting nah, cuma sekali aja ajudan para ajudan gubernur saya posting karena kawan-kawan dekat saya seperti itu mungkin bisa jadi nanti ke depannya harapannya mungkin ke bupati merangin bahkan gubernur Jambi ya insya Allah siapa tahu nanti bisa datang ke sini gitu ya insyaallah kalau beliau pas longgar mungkin bisa-bisa datang sini bisa karena saya sempat bilang kemarin sama beliau pas saya diundang di rumah dinas mau puasa itu ya insyaallah Allah uh, Mas Arief kapan-kapan saya longgarkan waktu situ tapi sampai saat ini belum bisa beliau ya namanya sekarang pejabat-pejabat semuanya orang oh, sangat sibuk semuanya kita maklumi seperti itu seperti itu Mas ya kita berharap semua yang dekat-dekat sama saya bisa datang ke sini, memberi support saya seperti itu, harapan saya seperti itu. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak, Mas Bambang semua kepada uh, seluruh warga, semua kepala desa, bisa tambang, Mas, kepala desa tambang, Mas semua pelanggan yang ada di tambang, Mas, dan seluruh sekitaran tren yang jadi pelanggan setia saya. saya juga, juga terima kasih sekali, Mas Bambang. Ini, ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Uh, saya buka jam 4, Mas, jam 4 jam 4 sampai jam 12 sampai jam 1 cuman kalau saya hari-hari biasa itu saya berangkat dari P3 sehabis maghrib Oh istri saya uh, habis asar berangkat ke sini seperti itu nanti pulangnya jam 12 kadang jam 1 seperti itu itu ada hari-hari yang tidak buka enggak ada hari, hari tertentu mungkin yang enggak enggak buka itu gitu ada enggak? enggak ada Mas itu kalau kita tutup kalau kita capek aja mungkin sebulan sekali pas benar-benar kita capek tetap kita istirahat tapi kalau nggak capek ya nggak seperti itu enggak keibarnya malam Jumat atau malam Senin tutup nggak, nggak ada istilahnya hari-hari tertentu kita tutup enggak kecuali hari besar seperti itu jadi mohon maaf ya ini kan eh, sempat viral kan ya mungkin banyak eh, yang sampai mohon maaf pakai sesuatu lah mungkin buat lari itu gimana tanggapannya ya emang gini Mas Bambang ya, ya. saya semenjak di sini banyak teman-teman sampai bilang wih itu pecelili yang baru tuh punya kang kangar itu Sampai ramen yang dukunnya dari mana itu pasti ada Emang ada kata-kata seperti itu Ya saya ketawa sendiri Kalau intinya prinsip saya seperti ini Kalau orang saya madep-mantep pasrah sama yang di atas Sama yang kuasa seperti itu Jadi kalau ibaratnya kita pelayanan kita enggak bagus Terus masakan kita enggak enak Asin atau kecut ibaratnya Kalau pakai dukun sepuluh Ya tetap nggak laku, tetap seperti itu. Tapi yang terutama adalah satu pelayanan, terus rasa. Ya rasa mungkin saya nggak bisa merasakan. Nah, mungkin semua pelanggan ya ada. yang namanya manusia lidahnya berbeda-beda mas bambang. Mungkin ada yang ngomong enak, ada yang nggak. Itu wajar, wajar seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini uh, mungkin mas bambang tahu sendiri pelanggan saya kayak tadi sore seperti itu, sampai full sampai melutak uh, sampai keluar-luar itu setiap sore seperti itu mas bambang ya wajar kalau seperti oh Yukon Ramon dukuni Sukongti itu wajar bahasa-bahasa seperti -bahasa iya. wajar nah, wajar Ya, salah saya pasrah sama yang kuasa aja mantep mantep pasrah sama yang di atas seperti itu Oke buat sahabat kuliner yang mungkin penasaran bisa datang aja langsung ke desa Tambang Mas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ya Lokasinya di dekat Alfamart e, sebelah kanannya ya itu jarak dari Alfamart mungkin sekitaran 10 meter arah ke lapangan bola kaki Desa Tambang Mas Oke jadi yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel ini Silahkan subscribe, like, dan komen Oke okay, guys, salam munyah Munyah munyah munyah munyah, munyah, munyah. munyah. Mantap